Allah, wakil, mawla, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawati Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Rabbi syurah sadari wa yasirli amari wa hlul min lisani yafqahu qawli para pecinta zikir pecinta shalawat yang dirahmati ya Allah kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan ayat laqadja akum Dua ayat yang terdapat di akhir surat At-Taubah yang banyak para ulama-ulama masyayikh-masyayih menjadikan akan dua ayat ini sebagai wirid dan rutin di setiap ba'da salat fardu ataupun di setiap hari. Banyak kaifiat-kaifiat mengamalkan ayat laqad ja'akum untuk menggapai setiap kelebihan serta rahasia yang terkandung di dalamnya. Di antara lain ada kafiat membaca ayat langkah jaham di setiap pada salat fardu tujuh kali, ada kafiat mewiridkannya. Setiap pagi hari dan sore hari tujuh kali, ada kafiat mewiridkannya pada tengah malam empat puluh satu kali dan bahkan ada kafiat mewidikannya. Mi'adadil mursalin setiap malam 313 kali Dan ada kaifiyat mewiritkannya Ulufun merah seribu kali di setiap malam Yang tentunya di setiap kaifiyat Di setiap tariqahnya mempunyai kelebihan rahasia masing-masing Di dalam kesempatan ini InsyaAllah saya paparkan sebuah kaifiyat pengamadan lakajah akum hanya satu kali membacanya diyakini oleh ahli-ahli hikmah Mempunyai rahasia yang besar Kaifiat yang saya maksudkan yaitu Membacanya, mewiritkannya Dengan mengulang-ulang Tujuh kali pada kalimat kuncinya Pada kalimat intinya Bismillahirrahmanirrahim fa ayat 128 dan 129 arti kedua ayat ini Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Beradrasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Di setiap ayat ini mempunyai satu kalimat kunci. Mengulang akan kalimat kunci ini tujuh kali di setiap kali baca. Nisjaya mempunyai rahasia faedah yang lebih. Yang tentunya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Bahkan membaca ayat lakat ja'akum dengan mengulang-ulang kalimat kunci tujuh kali niscaya tubuhnya tidak bisa ditembus oleh benda tajam salah satu kelebihannya dan berbagai macam perlindungan dari bala serta musibah-musibah yang lain ayat yang pertama kuncinya pada hari sun, yang maknanya keselamatan ayat yang kedua kuncinya pada tawakkaltu yang maknanya aku menyerahkan diri ketika dibaca laqad jaaakum rasuulum min anfusikum 'azizun 'alaihim ma'nitum hariisun hariisun hariisun hariisun hariisun hariisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ تَوَقَلتُ membacanya dengan bilangan hanya satu kali, akan tetapi diulang pada kalimat hariyun dan kaltu masing-masing tujuh kali. Di setiap hari kita baca satu kali. Setiap malam kita baca satu kali dengan metode kita ulang-ulang -ulang kalimat Harisun dan Dawakaldu insyaallah kita akan mendapatkan perlindungan dari segala macam bala musibah kecelakaan dengan karamah daripada ayat laqad jaakum ini adalah salah satu kaifiat mengamalkan ayat laqad jaakum sebagaimana yang masyhur di lisannya para alim ulama amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullah